Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati pada kesempatan kali ini Kita akan membahas kunci jawaban di halaman 11 Matematika volume 2 atau di semester 2 ini Di kelas 4 Baik, kita akan bahas Namun sebelum kita bahas Mari like video ini Kemudian subscribe channel ini Serta nyalakan tanda loncengnya Baik, kita tunggu sekali lagi. Baik, langsung saja kita akan bahas di halaman 11. Nah, di sini ada gambar, ya, ada gambar apel dan gambar jeruk. Ada dua lembaran dari beberapa stiker, seperti gambar di samping. Berapa banyak semua stiker tersebut? Baik, di sini cara kita membuatnya ke dalam kalimat matematika adalah Nah, di sini diketahui gambar yang pertama adalah 6 dikali Di sini kosong, kemudian ditambah dengan gambar kedua 4 dikali kosong Sama dengan 48 ditambah di sini kosong, di sini kosong Baik Kita langsung saja hitung caranya ya Oke okay. Baik, di sini ada 6 lembar. Oke, 6 lembar. Yang 6 ini sudah dituliskan di sini, adik-adik. Nah, kemudian yang belum ditulis adalah 8 lembar ini. Maka kita tulis 8 lembar. Di mana? Ya, di sini kita tulis 8. Oke, baru berikutnya nanti. 4 dikali berapa? apa dikali berapa? Di sini pasti banyaknya berapa. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka, di sini 4 dikali 8 juga. Maka, kita, terus, kita tulis 8. Oke. Sekarang, 6 dikali 8 adalah 48. 4 kali 8 adalah 3, 32. Berikutnya, kita akan hitung nih. Kita akan jumlahkan keduanya. 48 ditambah 32 berapa? Yaitu, 8, 80. Nah. Maka hasilnya adalah 80. Itu ide Farida. Kalau ide kadek kayak gimana? Oke, ide kadek itu kayak gimana? Mari kita hitung. Nah, di sini 6. Kemudian ada 4. Di sini kita tulis 4 saja langsung. Oke, 6 ditambah 4 adalah 10. Sekarang 10 dikali 8. Jadinya adalah 80. Maka sama hasilnya. Sama-sama 80. Nah, begitulah beberapa cara mencari jumlah semua stiker yang ada di sini Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Soal nomor 3 di halaman 11 Toko damai menjual setiap pensil warna seharga Rp20.000 Dan memberikan potongan harga Rp2.000 Saya membeli 6 pensil warna Berapa saya harus membayar Ayo tuliskan kalimat matematikanya dengan menggunakan dua cara. Baik, adik-adik. Nah, di sini diketahui tuh harga per pensil itu adalah Rp20.000. Setiap pensil mendapatkan potongan Rp2.000. Berarti di sini nanti harga setiap pensil adalah Rp18.000. Kemudian, membeli 6 pensil warna. Nah, nanti dapat kita kalikan. Oke. Okay harga awal 6 pensil. Nah, di sini kita buat dulu karena kita di sini diminta untuk membuat harga awal 6 pensil. Berarti kita buat nih yaitu 6 dikali oke. Okay, 6 dikali berapa? 6 dikali 20.000. Oke, okay, 6 20.000. Berikutnya, di sini jumlah potongan 6 pensil berarti 6 Oke okay, jangan oke okay, enam dikurangi bukan dikurangi tapi 6 dikali dua ribu enam itu caranya maka karena di sini ditanyakan berapa saya harus membayar ayo tuliskan kalimatnya dengan menggunakan dua cara oke okay, kalau kita ingin menyelesaikannya maka kalau guru-guru kalian nanti meminta kamu untuk menyelesaikan soalnya, maka bisa dilanjutkan dengan sama dengan ya 6 dikali 20.000 adalah 120.000. Kita tulis tanda kurang lagi 6 dikali 2.000 yaitu berapa? 12.000. Maka potongan harganya, oh oke okay, sorry, maka potongan harganya adalah 12.000. Kemudian untuk harga yang harus dibayar, ya berapa saya harus membayar? Tadi 120 dikurangi 12, sama dengan berapa? Yaitu Rp108.000. Nah itu yang harus dibayarkan. Kemudian berikutnya di sini, ah di sini lagi-lagi. Harga pensil setelah pemotongan harga. Oke, harga pensil setelah pemotongan harga. Berarti 6 dikali 18 ribu. Oke, karena sudah dipotong harganya. Banyak pensilnya berapa? Yaitu 6. Oke, mohon maaf di sini ya. Ada kesalahan sedikit, kita hapus ya di sini. Nah, di sini, oke okay, kita coret dulu caranya adalah, okay, nanti dah kita edit di YouTube-nya. Oke, okay, untuk yang cara yang kedua, yaitu yang B, caranya adalah Rp20.000 dikurangi 2000 Oke. Yang ini nanti diselesaikan dulu baru dikali 6. Nah, maka nanti hasilnya adalah 20.000 dikurangi 2.000 yaitu 18.000. 18.000 baru dikali 6 sama dengan berapa? 6 kali 8 adalah 48. Kita terus nolnya 3 di sini. 48 simpan 4. 6 1 6 Tambah 4 adalah 10. Jadinya delapan 108000 sama jadinya adik-adik Oke okay. Kita di mohon maaf ya kalau ada kesalahan Ini cara yang benar Baik sekarang kita lanjutkan Ke soal yang terakhir Di latihan nomor di halaman 11 Baik kita akan bahas di sini ada dalam tanda kurung. Nah, yang tanda kurung ini kita hitung terlebih dahulu. 4 ditambah 16 adalah 20. Kemudian kita kalikan dengan 3. 3 kali 20 adalah 60. Berikutnya soal nomor 2. 25 dikali 4 ditambah 15 dikali 4. Nah, di sini kan ada perkalian, ada penjumlahan, dan ada perkalian juga. Yang pertama kita selesaikan adalah perkalian ini dulu ya. Oke, 25 dikali 4 berapa? Yaitu 100. Kemudian kita tulis tanda jumlah. Kita hitung ini lagi. 15 dikali 4 adalah berapa? Yaitu 60. Jadinya hasilnya adalah 160. oke. Berikutnya, soal nomor tiga. Di sini ada tanda kali, kemudian ada tanda kurung. 14 dikurangi 9. Nah, yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah 14 dikurangi 9. 5-nya kita tulis ulang. Ya, kita kali. 14 dikurangi 9 berapa? Yaitu 5. Maka, 5 dikali 5. 5 kali 5 adalah 25. Oke. Okay. Oke, dan di sini ada tanda kali, kemudian ada pengurang, dan ada tanda kali. Yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah tanda kalinya. Ini kita coret ya, di sini salah ini. Oke, kita tulis sama dengan di bawah, karena di sini tidak muat, kita tulis ke bawah ya. 30 dikali 7 berapa, berarti, berarti 210. Kita kurangi dengan 28 dikali 7. 7 kali 8 adalah? 56, simpan 5 di sini. 7 x 2, 14 Tambah 5, menjadi 196 Sekarang 210 dikurangi 196 Berapa? Di sini 4 Sisa 0, ada disini Atau 10, 10, 20 Dikurangi 19 adalah 14 Maka hasilnya adalah 14 adik-adik Ini 14 Oke, okay. nah nanti kita akan lanjutkan ke halaman 12, 13, dan 14. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.